Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di DA Channel Salam sehat selalu dan tetap semangat Di sini kita akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat sebuah thumbnail YouTube Apa sih itu thumbnail YouTube? Thumbnail YouTube adalah suatu tampilan atau gambaran kecil yang menggambarkan semua isi dari video kita Jadi ini sangat penting sekali guys Di sini sangat mudah dan simpel Kita hanya cukup modal HP bisa membuat sebuah thumbnail jadi ikuti terus video ini guys Jangan lupa saat like dan subscribe Agar video ini semakin berkembang Dan kita sama-sama berkembang Tetap semangat Jangan putus asa Yakin pasti bisa Insya Allah semua pasti akan bisa membuat sebuah konten Mari kita sama-sama berkembang Untuk meramaikan ranah perhitungan kita Oke guys langsung saja ikuti tutorial berikut ini Oke okay guys, kita langsung saja mulai tutorialnya. Kita di sini menggunakan aplikasi di Android yaitu Beach Lab. Bagi kalian yang belum mendownload, bisa langsung saja menuju Play Store atau Google Play. Langsung ketik Beach Lab, lalu tinggal di download saja di situ. karena mudah dan simple, bukan? Setelah di download, kita langsung buka saja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya seperti itu pojok kiri atas sebelum kita mulai kita sesuaikan ukurannya kita klik atur customnya diganti menjadi youtube thumbnail kemudian size nya kita ganti ukuran 1920 dan 1080 ya seperti itu untuk bagian bawah gambar-gambar ini untuk background belakang untuk mencari background yang ada di galeri kita klik dahulu kotak double kotak yang ada di bawah kemudian kita klik galeri kita tinggal cari saja di situ sesuai dengan keinginan kita guys kita cari yang menarik yang bisa membuat viewer kita makin penasaran oke guys langsung saja kalau sudah terpilih kita langsung checklist untuk menambahkan tulisan kita tinggal mengklik huruf a besar yang ada di bawah guys selanjutnya Klik simbol pensil atau edit. Nah, di sini tinggal kita menuliskan apa yang akan kita inginkan guys sesuai dengan selera kita. Setelah tertulis kita klik OK. Kemudian untuk pengaturan warna kita geser ke gambar kaleng cat. Di situ ada, ada satu warna dan dua warna tergantung selera kita masing-masing. Setelah terpilih kita tinggal checklist saja guys sangat mudah dan simple bukan guys oke lanjut berikutnya untuk pengaturan font atau tulisan kita tinggal klik A B font situ banyak sekali pilihan setelah terpilih kita tinggal checklist saja kemudian berikutnya untuk pengaturan size kita tinggal klik T nah, simbol tersebut kalau plus kita makin besar kalau min kita semakin kecil kalau sudah sesuai tinggal kita checklist Ya, oke. Okay. Apabila menginginkan ada background di belakang teks, caranya juga simple, guys. Kita cari simbol T yang ada di dalam kotak, kemudian kita klik. Ada tulisan "Enable", kita aktifkan. Banyak pilihan warna di situ, ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Untuk dua garis yang ada di bawah. Itu untuk menambahkan background ke kiri maupun ke kanan. Jika tidak menginginkan adanya background di belakang teks, untuk simbol T yang ada dalam kotak, abaikan saja, guys. Lanjut, berikutnya pilih warna yang semenarik mungkin. Setelah terpilih, tinggal kita checklist. Berikutnya, jika kita ingin mengatur kemiringan teks, kita cari tulisan rotasi nah disitu ada plus minus itu untuk mengatur kemiringan ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan selera kalian setelah itu kita tinggal checklist kemudian bila ingin membuat tulisan baru kita klik tombol pensil yang ada di pojok kiri atas kemudian kita klik simbol copy nah situ muncul teks berikutnya jika ingin menambahkan teks yang ketiga empat dan seterusnya guys ikuti saja langkah-langkah yang pertama tadi sangat simpel mudah, dan gampang bukan guys? tinggal copy, edit, atur warna, font, dan background text jika kalian menginginkan adanya tambahan foto yang ada di youtube thumbnail kalian klik simbol preset yang ada di bawah kemudian import dari galeri handphone kalian Nah, disitu tinggal kalian ambil foto yang kalian inginkan. Sedangkan untuk menghapus background yang ada di foto galeri kalian supaya backgroundnya sama dengan thumbnail YouTube, kita klik simbol penghapus. Nah, disitu nanti kita hapus sedikit demi sedikit, diperbesar, hapus lagi, perbesar lagi, hapus lagi. Nah, di sini butuh ketelitian ya guys. Jadi harus sabar bos, kita hati-hati biar nanti bagus. Selanjutnya, jika background sudah terhapus, checklist kemudian atur posisinya. Bila kalian ingin adanya stiker di thumbnail youtube, kalian cari simbol bintang yang ada di bawah. Demikian tutorial tentang cara mudah membuat thumbnail youtube. Selamat mencoba guys, saya yakin Anda pasti bisa. Tetap semangat, pantang menyerah, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.